Eropa sedang menghadapi krisis energi yang menekan keuangan rakyat biasa dan hanya dalam beberapa minggu dapat menjamur menjadi pemadaman bergilir dan penutupan pabrik. Banyak ekonom mengatakan resesi sedang dalam perjalanan. Penyebabnya ialah karena Rusia telah menghentikan pasokan gas alam murah yang diandalkan benua itu selama bertahun-tahun untuk menjalankan pabrik, menghasilkan listrik, dan menghangatkan rumah hal itu telah mendorong pemerintah-pemerintah Eropa berjuang mati-matian untuk mendapatkan pasokan baru dan mencari cara untuk menumpulkan dampaknya ketika pertumbuhan ekonomi melambat dan tagihan utilitas rumah tangga meningkat para pemimpin dituntut untuk meredam pukulan bagi orang miskin yang paling terpukul oleh tagihan listrik gas dan harga makanan yang lebih tinggi dan bagaimana menenangkan pasar listrik dan gas yang telah rusak dengan kenaikan harga yang berfluktuasi lebih dari 10 kali lipat. Krisis semakin buruk ketika eksportir milik negara Rusia Gazprom mengatakan pipa utama ke Jerman akan tetap ditutup, menyalahkan kebocoran minyak dan mengklaim masalah tidak dapat diperbaiki karena sanksi melarang banyak kesepakatan dengan Rusia. Pejabat Eropa mengatakan itu adalah pemerasan energi yang bertujuan untuk menekan dan memecah belah Uni Eropa sebagai pembalasan karena mendukung Ukraina melawan invasi Rusia. Penghentian pipa Nord Stream 1 berarti pengiriman gas Rusia turun 89% dari tahun lalu. Masih ada beberapa gas Rusia yang mengalir ke Eropa melalui pipa yang melewati Ukraina ke Slovakia. Rusia mulai mengurangi gas sejak musim panas lalu, sebelum perang di Ukraina dimulai. Itu mengirim harga gas naik tajam. Kemudian Gazprom memotong sejumlah negara Eropa, biaya lebih lanjut melonjak. Mengingat lambatnya penyempitan pasokan Rusia sejak musim panas lalu. Para pejabat mengatakan Eropa harus siap tanpa gas Rusia di musim dingin ini.